<gasps> Jom kita tengok videonya guys Saya sudah penasaran Ini daripada budak Kampung Asia Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go BKA Story Oke okay. Navion maklumat dalam video ini Diambil daripada sumber terbuka Oke okay. Seperti google blog dan lainnya Oke okay. Penglibatan Duli yang mulia Amat mulia Okey, Duli yang amat mulia Tuan Kuma Kota Johor sepanjang 8 tahun latihan dalam ketentaraan Wow Bermula dari tahun 2003 Suatu menjalani latihan ketentaraan di Pulada Baginda telah menjalani kursus pegawai muda Yang ofisir Selama 4 bulan Dan Baginda telah menyertai operasi merpati Bersama 7 Brigade wow. Antara kursus-kursus yang Baginda jalani di Pulada Seperti Peperangan Gerila Peperangan Terbuka Peperangan Dalam Bandar NPC Nuklear Biologi Kemikal Dan banyak lagi Selepas tamat kursus tersebut Baginda terus menyambung kursusnya di Indian Military Academy wow. IMA selama 3 tahun 9 Julai 2003 Tunku Ismail berkehendak mencari ilmu ketenteraan di Indian Military Academy IMA iaitu Akademi Tetua di India wow. tradisi diplomatik ini bermula pada awal 40-an apabila 3 pegawai setia negeri Johor dihantar ke Indian Military Academy kemudiannya diikuti Allahyarham Hamton Hussein On menjalani latihan ketenteraan di tempat yang sama. Antara kursus-kursus yang disertai pada masa itu adalah seperti Leadership, Single Service Operation, Military History, Weapon, Physical Training, platoon Commander Course, Company Commander Course, Battalion Commander Course dan Asas Ketenteraan Lain. Selepas tamat kursus di Indian Military Academy, Baginda meneruskan kejaya di Sistih First Calvary di Jaipur, India Baginda didedahkan dengan latihan serta operasi sebenar di sepadan Pakistan, India Wah, dia tahu yang dia kena pergi IMA di India dia dah tahu tak ada pusing balik Oh, tak boleh lari lagi kerana kepadu di tuan yang hantar dia jadi keadaan berat badan dia pun masa tu, memang dia ni overweight 108 kilo. Oh. Jadi, di dun di India sana, dia nak lari ke mana? Dia seorang saja ke situ. Jadi, lebih baik dia kata kalau lari, kena hantar balik. Berapa kali lari pun saya rasa dia kena hantar balik. Oh. Jadi, dia dah fikir dah. Tak ada yang guna nak beri. Marisual buat tegur sajalah. Selain daripada bidang ketenteraan, Baginda turut mengecapi kejayaan dalam bidang sukan. Antaranya, memenangi pelawanan polo antarabangsa di India. Duli yang amat mulia Tunku Ismail mula diserahkan ke dalam pasukan elit tentera berkuda 61st Cavalry pada 2005 wow. kerana disiplin dan tahap kepimpinan yang cemerlang baginda dianugerahkan pangkat kapten pada Disember 2006 pada usia 23 tahun Duli yang amat mulia Tungku Ismail telah menempah sejarah apabila menjadi rakyat asing pertama menyertai regimen berkuda tentera India memberi tabib hormat kepada Presiden India APJ Abdul Karim sepenuh sambutan hari kebangsaan India ke-57 pada 20 Januari 2007 majlis ini dihadiri ramai tetamu kenamaan termasuk Presiden Rusia, Vladimir Putin Duli yang amat mulia Tungku Ismail adalah Pegawai Tentera Pertama bukan warga negara India yang menyertai sekaligus perarakan Hari Republik India yang ke-57 Dengan Pangkat Lieutenant di dalam Tentera India Baginda mengetuai Barisan Hadapan yang berpangkalan di Regiment, 61st Cavalry, Jaipur untuk memberi tabik hormat kepada Presiden India semasa sambutan Hari Republik Negara Berkenaan Presiden India sendiri telah memilih duli yang amat mulia Tunku Ismail untuk mengetuai unit yang terdiri daripada seramai 400 askar wow. yang julung-julung kali diadakan untuk majlis istiadat berkuda wow. Pada akhir tahun 2007 Baginda menamatkan perkhidmatan This is the first Calvary Kemudian Baginda pulang ke Johor Pada 14 Julai hingga 23 September 2008 Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail telah melaksanakan kursus kepakaran gerak khas di Kem Iskandar Mesin Johor dan 9 Oktober sehingga 19 November 2008. Baginda mengikuti kursus asas payung terjun di Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak pada 1 Ogos 2010. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail dianugerahi Beri Hijau Kohomat Grup wow. Rahas JJK atas kepimpinan dan sumbangan fikiran dalam memetikadkan keupayaan GGK Almarhum Sultan Iskandar berkenan melantik Baginda menjadi salah seorang pegawai dalam Askar Timbalan Setia Negeri ataupun Johor Military Force JMF. Baginda seterusnya mencetuskan ilham untuk menubuhkan pasukan ilik dalam JMF yang diberi nama Elite Force JMF Pasukan ilik ini bertujuan untuk memberikan pelindungan keselamatan peribadi terbaik kepada Kesultanan Johor dan kerajaan negeri Johor dalam sebarang keadaan bagi merealisasikan hasrat Baginda Khusus penubuhan pasukan elit tersebut telah dilaksanakan pada Jun 2008 yang melibatkan 21 orang anggota termasuk Baginda sendiri untuk mempelajari pelbagai ilmu kepakaran di Kemp Iskandar Mesin Johor Pelbagai cabaran dari segi mental, fizikal serta ilmu-ilmu kepakaran gerak khas seperti Close Quarter Battle CQB Sniper Pengiring orang kenamaan Komunikasi Asas letupan Tempu tanpa senyata Advanced driving Advanced shooting Ambush Hijack gerila warfare banget. Di dalam kursus ini Baginda telah dinobatkan sebagai penuntut terbaik Bagi kategori penembak tepat Lebih uniknya lagi Baginda ditauliahkan menjadi jurulatih Dalam kursus Close Quarter Battle CQB Baginda seterusnya menjalani kursus asas supaya terjun statik di Kem Pelupak Melaka selama sebulan setengah. Sejurus tamat kursus, Baginda pulang ke negeri Johor dan berkhidmat untuk Johor Military Force. Sebagai pegawai staf turus satu berpangkat major. kini duli yang amat mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Tunku Mahkota Johor merupakan pegawai pemerintah Johor Military Force yang berpangkat Brigadier General. Wow, masya Allah ya, ternyata pendidikan yang diinamnya itu masya Allah wow, ini yang di India ya? Oh, wow, keren banget. Oke okay guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi kisah Sultan Ibrahim Hantar anaknya ke India ya Allahu Akbar Coba kita lihat komen-komennya ya Wah, wow, ada Tamaji. Serumpun di sini, guys! Ya, inilah yang patut dicontohi meskipun anak seorang raja tetapi tidak dimanjakan oleh ayahandanya, sehingga besarnya mampu menjadi seorang yang berhasil di banyak bidang dan yang dipimpin, termasuk JDT. Mohon untuk share dan reaction video inspiratif ini agar kawan-kawan di luar sana boleh termotivasi. Terima kasih, dan salam kenal. Semoga semakin sukses. Anak seorang sultan yang sangat menonjol bukan saja menerajui JMS F. Baginda Berjaya ya kan? uh, Malah menerajui Tim GDT pun Baginda sukses Betul sekali ya Ini semua berkat disiplin dan mental kuat Dari latihan ketentaraan yang Baginda ada ya kan? Bukan mudah bagi seorang Anak Raja dapat melakukannya Tapi Baginda Berjaya buktikan Anak Raja tak semestinya anak yang dimanjakan Betul guys ya oh, Anak Raja Anak istilahnya Ya tidak bisa dimanjakan Memang harus seperti itu okay? Baginda buktinya yang sebaliknya Begitu juga Tengku Hasan Al-Ibrahim Dari Pahang ya Bukan saja kaca malah baginda pun ikuti latihan ketentaraan Berbudi pekerti molek Mudah disantuni rakyat Pemurah inilah yang berkat doa sekalian Rakyat tanpa putus dari rakyat Allah karuniakan kita anak raja yang baik Baik belaka insyaallah Amin ya Wow semoga Allah permudahkan segala urusan TMG ya kan Semoga Allah Taala berikan limpahan rezeki kepada Sultan Johor sekeluarga Salam sayang dari Singapura Oke okay. Wow wow wow, keren banget guys ya Salut tuanku thanks for your service Oke okay, baru kena gaya pakai baju tentara dengan kursus tentaraan yang baginda ikuti terbaik tuanku Ya kan Wow, ini perlu dicontoh dan patut dicontoh ya guys Jangan istilahnya bermanja kok ya. mentang-mentang anaknya raja gitu kan. Tapi ya hak mereka juga sih. Benar, hak mereka juga istilahnya mau mau mau ini, mau itu gitu kan. Yang terpenting mereka bisa memimpin dan juga bisa memerintah seperti itu ya guys ya. Ya, tahu juga ilmunya pastilah. nggak mungkin istilahnya berpendidikan rendah gitu kan namanya juga anak raja, pasti berpendidikan tinggi. Tapi Tentunya dengan akhlak dan moral yang memang sudah baik, tentunya dari awalnya ya, nggak mungkin istilahnya orang-orang biasa gitu, ya nggak mungkin, dan... Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih datang ke video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Itulah tadi kenapa tuanku mahkota dihantar ke India. Kenapa gitu? Karena untuk melatih ya kan. Uh, bahkan di India menjadi pemimpin yang memimpin 400 pasukan. Wow, keren banget ya guys ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Nah disitulah guys ya Banyak rahasia-rahasia yang kita tidak tahu ya kan Berkenaan dengan militer-militer di setiap negara Jadi sudah ada yang mempersiapkan Ada yang sudah istilahnya memang sudah Apa ya kekuatan-kekuatan militer itu tidak bisa di Apa namanya Diterka dibanding-bandingkan seperti itu ya Karena mempunyai rahasia masing-masing Jadi tidak bisa istilahnya kita itu Kayak apa namanya guys ya Meremehkan ya setiap pasukan Setiap tentara daripada negara-negara Yang kita tahu Meskipun negara-negara yang kita tidak tahu Seperti itu Jadi kita memang harus benar-benar berpikir Jernih ya kan jangan sampai Terbuai dengan hawa nafsu kita sehingga meremehkan negara-negara lain, ya banyak istilahnya komentar-komentar yang juga meremehkan. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita meremehkan orang berarti kita siap untuk diremeh, diremehkan. Oke itu saja video kali ini. Terima kasih tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.